Sayang Wah, Sayang. Oh, lagi tidur ya Eh, hey, <laughs> ngapain kamu? Selamat pagi Selamat pagi Ini lagi tidur Sayang, hmm? di Youtube hmm. Ada perutanya hmm. Kenapa? Hmm. Kamu setiap hari sama hmm. Meru-Chan Enggak ada perutnya gitu ah emang aku lagi ambil cuti-cuti ngurusin bayi namanya bahasa jepangnya itu ikuji kyugyo Oh ikuji kyugyo. ya jadi mm -hmm. uh, buat para bapak-bapak suami-suami tuh kalau punya anak pas istrinya melahirkan tuh kita bisa ngambil libur oh berapa lama? kalau aku ngambilnya satu tahun satu tahun? ya wah jadi tuh, panjang panjang itu tergantung sih balik lagi ke ini ke perusahaannya masing-masing ya jadi kalau ada perusahaan yang enggak memperbolehkan karyawannya sampai ambil satu tahun itu ya apa boleh buat kan karena ya mungkin kerjaannya itu nggak bisa ditunda atau nggak mm -hmm. bisa digantiin orang lain Oh nah, kalau aku emang waktu kamu masih hamil aja, kan? Aku udah seringin ya, sedang ya, sering oh. diskusi sama atasan aku. Oh, itu jadi nanti aku bakalan ambil cuti. Aku bilang gitu ya, itu rencananya 6 bulan sampai dengan satu tahun. Aku bilang, mm -hmm. jadi cuma ya. skripsinya di akusinya gimana?" "Katanya panjang banget, belum pernah." "Iya, <laughs> yeah, emang belum pernah ada yang ngambil sepanjang itu." "Iya sih, aku tahu sih, yang paling panjang tuh tujuh bulan yang aku tahu oh, di kantor aku ya." "Iya, iya, iya, nah. jadi kamu pertama ya?" "Aku satu tahun." "Wah." Wow. Tapi gak gitu, liat aja. Aku ngurusin dia dari pagi sampai malam, sampai pagi <laughs> lagi. Iya, iya, liat tidur. Iya, jadi satu tahun kita bareng ya. Barengan ya, barengan ah. sampai merujang ini gak rewel lagi kan. Soalnya mungkin nanti ya, pas bulan ketiga, bulan hmm. ketempat hmm. hmm. udah mulai apa ya? Udah mulai, gak <laughs> udah mulai paham dengan lingkungannya, dia hmm. maka bakalan makin rewel kalau gua bilang Oh iya, iya, iya, iya, iya. nangis, manja, dan macam-macam kalau gua bilang ya ah, iya iya Sekarang iya, kan mungkin ya. satu setengah bulan, mm -hmm. dia masih gak tau apa-apa kayaknya mm -hmm. itu juga dia bangunnya tengah malam kan? iya siang tidur kan? iya, terbalik kan? Okay. Ya? Uh, makanya untung aku ambil cuti kalau di Indonesia sih cuti oh, ada nggak? Ya? aku gak paham deh coba tanya yang nonton oh komen ada di bawah. ya? iya, katanya temanku ada tiga bulan itu cuti buat si ibunya kan? Iya ah, iya ibunya Bukan buat bapak. ah, iya, iya. bapaknya Iya ya Bapaknya nggak ada ya kayaknya ya? Aku belum pernah denger sih ah, Iya ya ada pertanyaan juga ah. Jadi gimana gajinya? Iya kita dibayarin Jadi kita tuh uh, disubsidi ya Atau dapat bantuan dari pemerintah gitu Oh Jadi buat bapak-bapak Uh, kalau range-nya itu satu tahun dari si anaknya lahir, hmm? jadi selama satu tahun tuh kita dibayar oh, gaji kita. Bagus ya kalau gitu. Makanya aku ambil satu tahun dan mungkin banyak juga orang di luar sana mm -mm. yang kayaknya ngerasa nggak enak kalau ngambil terlalu lama, oh. karena takut kan nanti diomongin di kantor gitu, ah itu si A tuh si B mm -mm. gimana gitu. Iya. Karena aku sih bodo amat Aku orang asing Ada aturannya begitu Dan aku gak nyalain aturan Kalian ngomongin aku apa ya Aku gak peduli bodo amat Oh iya, iya. ya Aku ngelakuin kan buat anak dan istri aku kan mm -hmm. oh, Ada aturannya Ada privilege-nya gitu ya aku pake oh. Aku kan gak nipu mereka Emang anakku udah lahir Hebat, hebat Dan emang aku Ambil libur juga ambil cuti mengurusin anak kan? Iya. Bukan buat foya-foya, main-main ya. <laughs> uh, jadi ini sistem sistemnya begini. Gimana? Jadi itu kurang lebih sama kayak kayak mamanya ya. Kayak kayak ibu. Mm -hmm. jadi, jadi itu di Jepang tuh ambil cuti buat yang melahirkan. Kalau mm -hmm. melahirkan kan berarti ibunya tuh si Iya. Cewek. Iya. Itu dia bisa cuti satu setengah tahun. Mm -hmm. Satu setengah tahun itu dibayar. Oh. Ya kan? Kamu kan dibayar tuh, satu setengah tahun dibayar iya, pemerintah iya, iya, Nah kalau emang. si bapaknya tuh cuma satu tahun mm -hmm. Nah itu cuti yang bakalan dibayar sama pemerintah Bukan bukan kantor ya, bukan mm -hmm. perusahaan, tapi pemerintah yang bayar ah, Jadi itu tax ya? Ya, ya dari pajak-pajak dari kita yang bayar ya? itu Oh gitu oh, oke, Kita oke. Kan bayar pajak tiap bulan berapa juta kan? Ya, sampai haru, setahun berapa ratus juta kita bayar Kalau itu kita pakai, lebih bagus ya? Ya makanya kita bayar pajak satu tahun berapa ratus juta loh guys iya seriusan nah, makanya itu oh. digitnya itu gede banget mm -hmm. jadi wajar sih kalau kita ngambil privilege nya kayak gini karena kita nggak menyalahi aturannya Dia mm -hmm. okay, balik lagi ke gajinya nah kalau kita si bapaknya, misal aku nih, aku mau perpanjang cutinya mm -hmm. lebih dari satu tahun, mm -hmm. itu kita nggak dibayar lagi. Guys. Ah, cuma satu tahun aja. Cuma ya. satu tahun. Ya. Betul. Oh. Tapi cutinya boleh lebih dari satu tahun, mm -hmm. dengan catatan si anak ini kan nanti kan kita ketika udah umur satu tahun itu mm -hmm. kita mau apa masukin ke playgroup. Nah, playgroup di Jepang itu nggak mm -hmm. uh, terlalu banyak, maksudnya gini. Playgroupnya banyak, mm -hmm. tapi muridnya tuh nggak banyak. Oh. Dibandingkan sama si anaknya, mm -hmm. itu nggak nggak nggak nggak cukup gitu. Mm -hmm. Jadi uh, pemerintah Jepang mengeluarkan aturan, mm -hmm. kalau si anaknya nggak bisa diterima di playgroup mm -hmm. di ABC yang dekat sama rumahnya, berarti kan uh, harus ada yang ngurusin anaknya kan? Artinya nggak bisa titip gitu ya? Nggak bisa titip. Oh. Ya. Jadi kan harus ada yang bisa ngurusin anaknya. Mm -hmm. Beda ceritanya di Indonesia itu kita titip ke orang tua kita ah, iya, iya di Jepang nggak gitu beda -beda, karena beda ya. contoh misalnya nih mm -hmm. si Merujang ini kakek mm -hmm. neneknya itu kan dia kerja mm -hmm. sibuk ya. gak bisa iya, iya. jadi kita harus titipin ke tempat yang namanya playgroup mm -hmm. kalau enggak kalau kita cari pembantu atau art itu mahal guys itu nggak bisa babysitter ya Gak bisa di iya ya nggak nggak kuat aku bayarnya juga itu satu jam kalau gak salah 6.000 yen sudah nggak bisa aku aku udah ngecek itu nggak bisa bayar ah gitu sih lebih lebih gede aku jadi baby sister daripada jadi youtuber ini iya ya. 1 jam 6 ribu guys eh yeah, enak ya itu ikut Kalo... 600 ribu kan uh -uh. kalau kerja 4 jam berarti udah 2400 kan kalau orang Indonesia gimana? di Indonesia juga ada babysitter kan? Ada itu mahal kan? gak segitu oh gitu ya per bulan ya? gajinya kalau gitu orang Indonesia babysitternya datang ke sini <laughs> yeah. bisa dapat gaji banyak loh bareng lagi nih ya uh -huh. nah terus kalau seandainya ibunya lebih dari satu setengah tahun itu sama juga, itu nggak mm -hmm. dibayar mm -hmm. Nah itu dengan catatan mm -hmm. si bayinya nggak bisa dititipin, nggak bisa dimasukin ke playgroup mm -hmm. Kalau misalnya bisa dimasukin playgroup, mm -hmm. itu kita harus kerja, balik lagi kerja mm -hmm. Kalau nggak, kita nggak dibolehin untuk ngambil cuti lagi Oh gitu ya? Jadi nanti si... Si sekolah itu atau si tempat penitipan playgroup itu dia ngeluarin surat tuh mm -hmm. uh, Mohon maaf anak kamu kali ini uh, tahun pelak tahun ajaran ini belum bisa masuk lah gitu Oh iya ya Nah itu nanti kita serahin ke kantor mm -hmm. nanti kantor serahin ke uh, bagian apalah gitu di, di pemerintahan itu ya mm -hmm. Nah kalau seandainya suratnya itu anaknya bisa diterima mm -hmm. berarti Ya kamu, aku itu harus kerja Nggak bisa nggak kerja, nggak bisa ngambil cuti maksudnya ya Oh iya iya Itu kita harus berhenti dari kerja Waduh oh, Kamu rencananya cutinya berapa tahun? Satu tahun sama apa 6 bulan Tambah, jadi satu setengah tahun tengah, nih guys Sama dua tahun? Dua tahun? Iya, sampai dua tahun maksimumnya uh, maksimum. Tapi nggak ada gajinya Kalau enam yang itu, 6 bulan itu Yang 6 bulan itu nggak ada itu, gaji ya, kan? ya, ya, ah, Gitu guys hmm. Jadi buat kalian yang kerja di Jepang yang hmm. Uh, punya istri hamil mm -hmm. Atau udah punya anak tuh Coba pikir uh, Hitung-hitungan dulu ya Maksudnya mm -hmm. Kalau seandainya kalian mau ambil cuti mm -hmm. uh, Memang kalian dibayar gajinya sama pemerintah mm -hmm. Tapi kan nggak full, gak 100% mm -hmm. Semakin besar gaji kalian Waktu sebulan cuti, hmm? berarti semakin uh, apa gaji yang kalian dibayar sama pemerintah juga tuh nggak terlalu kecil juga. Katanya nggak ada pajak kan? Nggak ada pajak kita, kita nggak iya. bayar biaya asuransi, hmm. kita nggak bayar pajak. Hmm -hmm. Cuman yang kita bayar itu adalah pajak kita tinggal di ini, tinggal misalnya di Kota Bekasi atau tinggal di Jakarta gitu. Oh itu. Nah, hmm -hmm. Jadi itu nggak ada pajak pendapatan. Ya iyalah orang kita gajinya nol kok, <gum> itu, kan <gum> iya. itu kan maksudnya, subsidi guys. Jadi kalau ada kesempatan kalian bisa ngambil cuti itu, ya aku bilang luangkan waktu itu untuk bersama sama buah hati kalian, <sukur> sama kayak kita gitu. ini kan. Aku ngurusin dia tiap hari gitu. Aku jadi suami yang benar-benar bertanggung jawab loh. Enggak, bukan berarti udah mau ke pacinko, <gum Special> jambring, ada juga kan mungkin ada mau gitu? mau dapat cuti itu kan? Tapi iya sebenarnya nyantai-nyantai gitu ke ada gitu lah kan? ada ada. Betul gitu, kan? benar benar. Iya ada kan? Kalau aku mah ngurusin neru Jadi orang pemerintah bukan datang ke sini eh uh, orang kamu apa jangan ya? Na enggak ada kan? Enggak sih enggak. Oh jadi gimana ya? Ya mungkin ya antara si suami sama si ist sama si istrinya aja kalau mereka berantem berarti ada yang salah. <laughs> Uh, jadi sebelum dapat cuti oh. harus uh, apa ya cek uh, aturan Iya yeah. lebih detail ya betul betul betul yeah. huh? harus tanya kan soalnya perusahaannya enggak bilang kan enggak bilang apa apa guys, kan? di kantorku maupun kantornya saco itu enggak ada yang jelasin masalah ngambil cuti ini mungkin mereka juga berharap kamu jangan ngambil cuti kali <laughs> jadi kita tuh cari informasi sampai kita tanya-tanya ke bagian ini ya apa namanya pokoknya di bagian yang negeri gitulah gitu, lah, gitu. Ke, mm -hmm. ah kita tanya ke ini guys kita tanya ke kelurahan mm -hmm. kelurahannya aturan okay itu dan iya, kita iya. cari di internet juga mm. termasuk uh, apa privilege yang kita dapat pas sudah punya anak libur-libur mm -hmm. uh, atau cuti yang bisa kita ambil mm -hmm. terus subsidi atau bantuan dari pemerintah yang bisa kita dapat iya iya itu iya. Uh, kita cari semuanya uh, ini ya apa otodidak ya kita cari sendiri informasinya jadi nggak ada yang ngajarin melhor, saya. ya guys ya iya itu mungkin temanku juga di sampaiku gitu ya mungkin mereka juga berharap supaya aku nggak tahu infonya supaya aku nggak ngambil cuti <liday make noise> <laughs> mereka nggak mau ya yes, tapi pas soalnya lepo <l ngườiada> pas pertama kali aku bilang aku ngomong ngambil cuti enam bulan mereka kaget loh sayang oh gitu ini kata atasan aku ya iya kata manajer aku dulu nggak ada aturan kayak gitu dia bilang kayak gitu oh. loh, jadi aku serahin semuanya ke istri aku sama mertua, dia bilang gitu eh, Jadi eh. itu rata-rata orang Jepang hmm? pas istrinya melahirkan hmm? Kalau seandainya nggak ada yang bisa ngelihat istrinya sama anaknya tuh Mereka disuruh pulang kampung guys, ya. pulang ke emaknya oh, kalau... Harusnya kamu pulang ke emak kamu Aduh, kalau orang uh, mertuanya lebih jauh gimana ya? Ya mereka pulang eh. Iya kamu kan coba kalau tanya pada kamu gimana akur? Kalau enggak akur? Iya kalau aku nggak akur sama mama sendiri gitu. Kalau itu ya susah. Susah kok? Nggak nah, bisa kita minta bantuan. aduh Tapi, Kalau di Indonesia hmm. nggak kah Soalnya kumpul-kumpulan deket sih deket Ya dukan. Iya kalau di Indonesia kan ada ya kayak misalnya mamanya datang ke rumahnya gitu ya bantuin selama satu bulan dua bulan gitu. Mm -hmm. Tapi kalau di Jepang umumnya sih si anaknya, anak mm -hmm. perempuannya tuh pulang ke kampung halaman. Jadi uh, bapaknya tinggalin. Bapaknya ya tinggal kerja lah. Kerja ya. Cari duit. Oh, gitu ya tapi kalau kita kan ya itu kan mertuaku kan mama kamu, mama sama bapak kamu kan kerja. Hmm? Nah, jadi aku ada cuti juga, ya udah ngurusin aja kan. Oh iya ya ya. ya. Uh, gimana perasaan kamu kalau aku tinggal sendiri? Bisa kamu ngurusin Merja? eh uh, susah ya mungkin iya aku berusaha tapi susah oh. ya pasti itu karena gak ada pilihan. <laughs> iya, karena gak ada pilihan, kita kerasa banget punya Merucang sekarang yaitu bangunnya yaitu tengah malam itu ya mm -hmm. sampai pagi. Itu kadang-kadang dengan -kadang, uh, dia kan ada tempat tidur sendiri. Dia tuh enggak mm -hmm. mau gitu pengennya digendong <laughs> sampai <laughs> pagi, guys. Dan ini dia tidurnya di kasur Sama. kita. Tidur bareng. <laughs> iya. Untuk dia, kadang-kadang uh, mungkin namanya bayi ya, pengen hmm. manja gitu. Manja ya, uh, jadi minta digendong sampai tidur, pas udah tidur kita taruh lagi di kasur hmm. atau di tempat ini ya, bednya dia hmm. dia bangun lagi. <laughs> Kacau <Mau> kan? <laughs> uh, mungkin karena anget kali ya. Iya, enak ya, di badan kena suhu badan gitu, kayaknya anget gitu. Tapi sayang, aku menikmati Apa? loh ini. Apa aku bener benar menikmati ngurusin merujang Oh gitu. Hmm, walaupun tengah malam gitu ngantuk gitu gendong kadang dia nangis uh, pengen apa ya pengen po uh? gitu tapi masih masih di dalam perut kalian tahu kan ya uh -huh. terus kita kita apa, uh, apa sih namanya pijit? kita pijit-pijit dikit pijit, terus dia kentut guys iya iya iya iya jujur kalau kalian punya kesempatan seperti itu ambil kesempatan itu ambil cuti itu nikmatin walaupun satu bulan tiga bulan atau berapa lama Mm -hmm. Berapapun lama bisa kalian ambil nikmatin sama bayi atau anak kalian. Mm -hmm. Soalnya bayi itu kan makin lama pasti makin besar kan. Mm -hmm. Nah cuman ada rentang waktu itu kita bisa ngeliat perubahan si bayi. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. aku, aku ngeliat banget dari semenjak dia lahir mm -hmm. sampai detik ini hari ini mm -hmm. perubahannya tuh berbagai macam. Aku menikmati misalnya rambutnya makin panjang gitu, yeah. ya. atau matanya udah bisa ngikutin ya? Nah, ngikutin pergerakan mm. kita mm. Atau misal genggamannya lebih kenceng gitu mm. Aku yeah, yeah, yeah. menikmati Betul, semuanya Dan sekarang dia bisa kayak apa lompat-lompat ya, gitu ya Terus setiap pagi setelah bangun tuh dia begini Ah iya iya iya ya. ah. Aku menikmati banget budget. Aku menikmati banget Setiap hari ada apa ya? Uh, growing kan? Iya ada pertemuan. Iya pertemuan. Jadi ya enak lihat ya. Gak ada apa ya mundur. Ini dia bangun sayang. Dia bangun ya? Oh ya sebelum dia bangun ya tutup ya. ya. Udah ya guys. Semoga info kita kali ini bisa berguna buat kalian kalau kalian kerja di Jepang atau ya punya istri orang Jepang yang masih tinggal di Jepang coba gunakan kesempatan itu ya. Dan kalau kalian yang di Indonesia Coba uh, cari waktu luangkan untuk anak dan istri Soalnya ada beberapa kesempatan yang uh, cuman saat itu adanya, gak ada kesempatan kedua Iya uh -uh. Betul Bener-bener, cuman saat itu yang ada Jadi jangan sampai terlewatkan guys Nikmati perubahan-perubahan anak, bayi Enjoy aja pokoknya Iya Walaupun banyak stres Terutama kalau nggak ada gaji, tuh stres. Kalau kita ada gaji, tuh nggak ada masalah. Udah bangun, saya udah sampai sini okay. dulu, guys. Ya, okay. Ayo, uh, jangan lupa like, subscribe ya. Aku mau ngurusin Dell dulu. Oke. Okay.